Waktu berkata Alhamdulillah guys hari ini kita lagi menikmati es krim D Yang banyak sebanyak ini Insya Allah akan kita habiskan dalam tinggal waktu 5 menit Oh my god Oke okay, guys, saksikan. Sekarang untuk menikmati kisah Jangan selera ya. Sekarang mandarin. Kalau kamu mau berikan Oke, okay. menuju satu menit guys. <laughs> <It's okay guys. laughs> Satu menit Minum es krim sebanyak itu ya gengs Dalam lima menit apakah Pengacara Gondang Labuan Batu mampu menghabiskan es krim sebanyak itu selama lima menit, gengs. Kita saksikan bersama-sama, gengs. <laughs> Kalau dilihat-lihat, gengs, kayaknya pengacara lol nggak sanggup, gengs. <laughs> Memasuki dua menit. Oke, okay, gengs, dua menit memasuki dua menit. Waktu Anda pengacara tinggal tiga menit lagi. enggak ah. <impan> Oke okay, Pak Pengacara waktu Anda masih banyak kok ah. Mak, sikit lagi, sikit lagi gengs. Apakah pengacara kondang Labuan Batu sanggup untuk menghabiskannya kita lihat ya guys kayaknya sanggup lah, karena waktunya masih ada dua menit lagi karena kita lihat bersama di depan kita bahwa es krim yang tadinya banyak tinggal sikit lagi hmm, geng oke okay. inilah pengacara kondang Labuan Batu yang insya Allah akan menjadi apa Bupati Labuan Batu geng sombong amat <laughs> Oke, okay, memasuki 4 menit Waktu pengacara kondang masih banyak kok Wak Apakah ini sudah habis? Detik-detik habis es krimnya, gengs Belum sampai 5 menit, gengs Wow, pengacara kondang Bukan hanya sukses dalam pengacaranya, gengs Tapi sukses juga makan es krimnya, gengs Allah, pengacara ini luar biasa. Alhamdulillah sih, <tuk> al muslimin <tuk> Oke, okay, Gang, sampai di sini dulu video kita kali ini. Komen ya, Gang, sebagai kalian yang ingin request atau komen makan apa kita mukbangkan Insya Allah kita akan mukbangkan, Gangs. Oke okay, jangan lupa di subscribe like and comment gengs Terima kasih telah menonton video ini gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada gengs